Ini lokasi yang dimaksud oleh kita ya, yang kolam dengan luas 1.288 meter itu. Lokasinya enak, pinggir jalan desa, tidak jauh dari jalan provinsi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktivitas Pada pagi kali ini Saya menawarkan Satu lokasi Tanah murah ya Bonus kolam ikan Akses 100 meter dari jalan provinsi Jalan bagus sampai lokasi Hotmik lokasi tersebut berbatasan langsung dengan warga sekitar ya, jadi aman untuk e, dibikin villa, e, rumah, pemancingan, ataupun e, dibuat untuk ternak lele juga sangat aman ya lingkungannya. dan alhamdulillah air juga bagus langsung dari sumber melewati uh, irigasi yang ada di samping kolam tersebut kolam tersebut luas 1288 meter legalitas sertifikat hak milik nah ini nya itu udah dipasang gerbang sama udah dibikin apa ya benteng pakai bata merah nah ini salah satu akses jalan warga juga yang mana sebelah kanan dan kirinya pun nempel ke warga gitu kan jadi untuk dari sisi keamanannya eh, Alhamdulillah mungkin bisa terjamin nah ini selokan yang airnya langsung masuk ke kawasan kolam kolam tersebut terletak di Kampung Cipetir Sukaraja Sukabumi Jawa Barat barangkali anda <coughs> berminat dengan lokasi yang kami tawarkan bisa hubungi nomor yang ada di bawah kami jual murah aja sudah dipasang pagar pengaman ya sekaligus dilewati juga ini sama warga yang ada di belakang tanah yang ada kolam ini